Ngopin apa? Orang nyandak mang jauh ke sono mah. Kemarin jajan baso, iya sabaraeun 10.000. Itu nang pangnya de keun Iblig Syahi. Nah, ada kamar mah teu kadari Ningan aing teh dibanjur ieu bau. Ningan hate kitua. Apo dio kuni Sampurasun warga Sunda, warga Priangan, Bang dari Sarang Simkuring, Ciwang Himawan. Seteh acana, uh, kuing Kuhin waktu ejeeng subscribe Pilap, tombol subscribe lonceng teng teng teng teng teng bukti aranjen, dis ngedukung goreng dina Youtube, Hatur nu acana, sata acan subscribe, sok subscribe Nah, eh uh, orang macak dan banyak. komentar komentar Loba logat sunda di priangan mah Di tungtung wetan, tepikin katung tungtung kulon Wah pokoknya mah rea cuang Dina logat sunda anu bagian kaji. hiji Dika Rawi Aprianto, ayah nu Sunda Bekasi, Cenah nanya, kasih senonbe Bekasi, jadi Sunda Bekasi mah Sundana, anu campur-campur aja yang kabetawi. Bekasi memang benernya be Bekasi, Bekasi kabupatennya, terus di tuh di Karomen. Pernah ke Cikarang, nul, Cikarang lur sekarang lulur, nol atau air lur teh dilulur. Ada yang nge-nge Sundana, campur beku Betawi jika di daerah Pasir. Ah, tonglinung laptop atau macan. Ya, nusundana ah, Bekasi, Sundana kacampur jeng Betawi si ganunya blak acung, anu sudah Bekasi acung, Nyablak Nyablaknya teh jadi campur aduk jadi kasar gitu. Jadi lamun Bekasi ke Kabupaten Bekasi, kota kotana betawi Tawi, benernya udah logatnya ge logat-logat Betawi. Resep ngadengena ge Sundana ge campur ku Betawi juga di daerah Pasir Gombong tah, misalnya. Meneh mah badeg, badeg banget di bejaan ku kokolot hahaha <laughs> Manehnya logatnya mah badeg banget, badeg teh mah hiwal meret. Balas weh naon badeg teh tadi terus di kolom komentar. Hihi, itu Sunda Lemes, Dik, Wahyudin Ah, Sunda Bekasi Makassar, tapi emang Biasanya kita gitu. pernah cicing di Bekasi Betah, eh, soko as Sarwa orangnya pernah cicing di Bekasi, asli nak Betah pisan, dan ada redang Nah, Lampung bisa tegang eh uh, jangan pernah ke Lampung Dulu dahin orang Bekasi Tangerang, Logat sundana nyeblak Siga gitu, eeh, uh, uh, nyeblak, teh Jadi, nyeblak, gimana? Gitu. Jadi, campur, campur ajeng, ajeng Betawim, modern Betawim, karena kita Ngopin, apa? <laughs> Ngopin, saya gak gitulah modern jangan pernah ninggalin orang Bekasi ngomong bahasa Sunda tapi memang ada campur campur bagian ah bagian namun bagiannya namanya dan apa bagian tulis di kolom komentar tapi tetangga Kang Karawang oh orang Karawang dih, ada orang Karawang dih dir wakakak kakak lo iloh Kang iloma mah bahasa Karawang sekarang barbar barbar dah Bekasi mah nah Barbardah bar, -bar dah. <laughs> kata dah Nah eh, bekasi orang bekasi, dah, eh, cung aing orang Cikarang, guys lah. ini komenan langsung ya, mah, yeah, ma. jadi ngomenan sudah betawi yang bekasi orang nyandak mang, orang nyandak mang jauh ke sono mah, orang nyandak mang jauh ke sono mah, di sono, jika kita gitu sudah betawi, orang nyandak, orang apa bahasa Jawa, ya, nyandak, Sunda jauh, sono, sono betawi, yang berarti campurnya, aing di Selatan kang, heeh. Sampurasun uh, Cibarusah hadir uh, Hadir Bekasi mah ciri khasnya Ilok ha, Ilok Tapi udah di Karawang ya, ya ilok. Terus B. Sunda Bandung Campur jeng Indo naon ai kamu Nah Orang Bandung Cina bajar gentes campur Nauan ku kamu Ini temenin tuturin aku Nah tuturin matematika Atau dah Ah Lebaynya tuturin mah tuturken ke nih kayak bandung mah woh, bahasa tuturin nggak eh, taman mengada-ngada hungkul buru gera nyumput bising kapangi, wah oh, eh taman lama, biasa, terus dimana hungkul meni udah lama ih, nah meni udah lama ih nggak ketemu, meni udah lama ih nggak ketemu ya, eh, tak, ciri khas orang bandung memang karena itu kayak teluh balasan, haha, e, kamu teh betul pisan, eh kamu teh betul pisan, tapi ayahnya logat bahasa Sunda, anu memang eh, diadaptasi itu logat-logat Sunda anu memang teatrikal gitu. Nah logat film preman pensiun. Nah itu logat preman pensiun itu logat yang menurut orang pribadi. Tein. Nah logat-logat bahasa Sunda memang anu buka ciras. Kamu dari mana? Enggak, saya mah enggak begitu. Kemarin jajan bakso, iya, sabar aja. Rebuta, nah. eh, memang ayah di daerah Priangan, tapi di mana? Cuman, eh, tak jadi ciri khas. Suatu ciri khas, nu diperankan di film-filmnya, di film Salah satunya di film-film kita logat, khas pisan gitu. Tinggal logat mana? Ingat, Tapi ada yang logat longser, logat serata, real, jadi logat sunat. Silakan atuh ke sini udah ya, saya mah tidak mau nah jadi logat-logat adaptasi ngomong bahasa rek dikomongkan kan bahasa sangis pernah sih ah logat-logat ano logat ngomong bahasa Indonesia tapi Makai logat bahasa Sunda tapi ting logatnya nada mana mananya. Nukes pernah di Jogja gue sayang mah, eta ada dak Jika gitu logat juga implementen cu nya, ayo tambah memang adaptasi Tina longser Tina Kabaret biasanya kan lah logat itu gitu. Nah abi oke gitu, teka mana-mana, mohon jikanah pedang, pedah neng, mah mudah kene gaulna Sarang nu muda anak bucin saur si mamah mah, jadi weh kitu bahasana. Oh, baru dah kucing Daerah Bandung Jasura mah dicampur Sunda jeng Arab itu mah neng pang nyandaken ibrig usian <laughs> Itu neng pang nyandaken ibrig usian syahi. Jadi, campur Sunda jeng Arab, Bandung Jasura. koma oh, <laughs> Jadi ngomong Sunda campur kan, jang arab jadi ya tuh itu nih yang pangnya ndak on ibrik syahi. <laughs> gitu atau katanya jen arab betul kurang nguping Sunda arabian ya, kurang karang nguping Sunda arabian, kaya <laughs> ini bener haha kama layon ari cekolot mah kang nyir di Bandung selatan kagak gitu, selatan kagak gitu, ta, kagak gitu nyir kang ya, tak dorong bandung maneh Haris Ahmad. Ali kamu teh suka bener aja, Ali kamu teh suka bener aja, di kota iya di pinggiran gunung-gunung, lah iya, bang paket subtitle dong biar yang belajar bahasa sunnah paham, bantu ab setuju, kayak ngetiknya, eh, ah tunjuk we, jadi lah sepaket diajar bahasa Sunda, tah, dia angkat tonton diajar bahasa Sunda mah, Entong di channel iya, dari mana macaken hukum komentar, suka bumi, hor, dari mana ciri kata khos. hor, hor rasukabumi cenah horror aye mana jadi selain kata hor, sukabumi tuh ayah kata anu nyiri khas bisanya tak <laughs> bagoi bagoi kamera sih bagoi etak etak meni dia dia kerja tiap kata ayah wae kata ke bagoi tu anjing si bagoi kamarima geningan aing tengangun munding bagoi tu gening sapi meni antai-antayan bagoi marorol di sisi jalan atuh si bagoi Aduh kita orang suka bumi kan, jeng teh misalkan suka bumi khas, ciri khasnya pakai kata lin lin aya di mana mana gue gitu. sebenernya gue gak ya. itu lin nah. bahasa sudrama bahasa nulu bah macemna hok we contohnya. hok ta mana ciri khasnya hok eh ta tena jatuh di ke tiko sewa tita ti jengkang, jeng kang tiko serile Kusruk Hmm, nah jadi beda-beda sebenarnya mah jatuh dijali ke tijalike ke mah dijali ke mah jadi lamun tijalike ta, ke tah mah suku mau iya teh mata suku ke seleok bahasa indonesia nama tapi jali ke tikosewad lamun orang lempang di sisi gawir atau di nu non galengan ke ti soladat karena atau misalkan nyat uh, ti gitu tah. Kok sewad, ditajong, ditajong mah mun misalkan lempang dangah, huk di <hesitation> ningali di ba di batu, ditajong, dijangkang, dijangkang mah mun mane ken modol, dina paciringan, huk katingali ngarede gue kitunya, kan kana balong tae tadi jengkang, cirele. Luar di laman misalkan lempang di nulur di sorodot ngedubluk tahi tadi siro lo ibu dubrag nya etah menemaneh menemaneh misalkan karenae karnahe tangkal kalapah gelabuh etah ibu dubrag jeng tikusruk tahi taman tikusruk pangkana dorukan host nih atur nih hon ti aulia putri nah di subscribe apa channel laman bukan channel logat Sunda jateng salam cimanggu nah atuh eh karawang wae udah karawang malus logat na unik Kecamatan Cihaurbeti Ciamis Kang Abi orang Cihaurbeti ih deteki itu nah ini makamari itu kali itu cik atau nginyum nah ada kamari mantik kadarnya nah, Cihaurbeti lur Cianjur suka bumi root root gae he gae heg suka bumi tadi nggak suka bumi nya ayah root gae he gae he gae he gae teh gae teh mbae keng bae jadi gae he gae he gae kali itu mah Kamana -mana? Kali itu rek Asli Bandung dapat jodoh orang Bogor, aslinya pas diajak ka Bogor langsung ciri Mamah neng gera tuang hela gelis bilih lebet angin. Mamah mertua neng geradaang daang siat teh lain. Oh, jadi kumitohana, kumitohana diajak dahar ngomongnya kasal ya, rampurae da meureunana beda-beda Sosokan hayang jadi anak gaul Jakarta. Ih, ayo lo kunawan sih, coba. Ah. ih, ayo si, lo kunawan sih, Loh, loh. <tuk> gue teh, gue teh mesti ngapain? <tuk> gue teh mesti ngapain? Gue teh mesti ngapain? Omong gue tapi ayat kata teh ya. Teh itu larapan, larapan. Uh, Mundingna bahasannya sama konjungsi uh, nonnya, pengantar kata teh teh. Tapi ayatnya mau ngaslo ma? Orang Jakarta ge artis, sahapa ngas kata, pakai kata teh teh, kata teh, kata mah. Ayatnya mangas biasa, kata mah nanti bahasa Sunda tapi ingin jadi konsumsi masyarakat nasional punya teman orang sunda tinggi serem tatoan. eh pas ngomong sunda jadi gak ada gak, gak, gak ada serem-seremnya orang ser sunda mah <Sudama> tuh <terasep>. haha preman sunda mah najan banget sangar ge lah lucu atau da? biar mukanya seram yang penting bisa bikin hati wanitanya merasa tentram bener Garut ge alus Lamun Ciamis ayah dirancah bahasana kata Hagei, Sunda Karawang ye Sunda Bogor sih kurang anjing anny tak kata anjing ma eh, anjing, katanya gitu anjing, kata anjing, entah mah kata anjing mah kata pergaulan kalau usah poe, dahulu di nu bahasa Sunda kata anjing, lalu ka Subang Mang daerah pagaden terus Subang Theater pedalaman daerah Cibesi logat nah ngaga ngalewang pisan eh, pernah ke pagaden unik. <laughs> ayo ngey suka ngey itu lah hujan ada Karawang karawang jangan heras gengerong tapi kita bicara apa adanya te-sumput salindung betul Sumedang hadir uh Juli Julianti halo orang Sumedang Teoh Majaleng ngingan-ngingan tadi dibanjur iya katuat bau Majalengka juga kudu pernah. weng-ngingan sekali ke Majaleng lho tapi dah nteloga tasik matik itu ayo sembaraiji di tasik jawabara kota dah tasik kelega ayo kamu dari Cibalong, Ciorbetir, Narangrunggal halo bawe beda-beda neng modal deh modal deh uh, ee bener deh uh, hee bener oi loga cipaku sumedang mas neskitu mang asaka bina-bina tia ee temeng soksih ada aing ga orang cipaku eh aing ini orang cipaku kekekeke ini kemana guningan itu mendingan ralut dah aing ga orang sumedang orang cipaku weh guningan atau kita ini <laughs> kemana at waa at e, terkanturan kasawa Mes paralan nuen anu di sawah. gitu. Eh jika itu, Ciamis desa ranca bahasa khas hage di Gawean tuh hage bener, hei reus resep regreg btw dengan nyarios way modal kang, bener ya? Kau kata. Kau kata nu selain modal, yang orang yang orang Cianjur like, orang Cianjur orang suka Bumi like. Nah informasinya, asal asalmu asalna bahasa Sunda anu memang lemes anu memang asli bahasa suna tak cianjur nyak bising tenyara homarane sejarah naa bahasa suna eta pertama kali bahasa sunda nu nuaya memang di kotar priangan eta di cianjur info Karena naon cianjur sukabumi itu adalah daerah ibu kota pertama tatan priangan jadi lamun mananya nyangan bahasa suna asli orang suna asli daerah cianjur rejeng sukabumi punten ngiring ngelangkung bandung punten ah teh paling blog hehehe mah e, itu e. jampang suka bumi, eh nadir iwang cing Eta rambutnya laras kena tujang kalau kata orang Sunda Kulon pandai gelang Raskabitung serang tangkurak dia tangkurak dia Bantennya bener Banten ge priangan kene Sunda kene nambah kan kemari kamari -ke batas wilayah ukur provinsi di kan tapi kan pria kayaknya orang Sunda, kan orang Banten, kayak orang Banten. berdak teh garaneng woi woi, maraneh mantok, keritu ulah didi aing kermolor. Hayalo, orang mana nih? Nah, hayalo. Daerah Tasik itu pisan, eh, bener. Ei, Pandeglang, ulah kancak kancolah. Dia bisipai kehadir. Anjir benar yang Sumedang, gue orang Sumedang, woi anjir, Sumedang, oi. <gurrisa> uh, majalengka lempeng anjir, hmm, tah Majalengka lempeng anjir, cina. Ta, orang anu kekinian lah, bahasa bahasa kekin. Orang Majalengka be lempeng anjir, cina. Saya orang Palembang di Karawang, bahasa orang sini non sia anjing, kubalas apodio, kuni kampang, Ku kubalas apodio kuni kampang. <gurrisa> begitunya, tapi tuh kata anjing di Sunda bos, ini mah ada anjing, mata ma tu larapan, tinduk kata anjing, sato, di anjing anjing, ya gitulah. Jadi oh, uh, ah, giwang himawan lucu bener ngeles atuh. lucu Cuma ngesti alam lahir. Ada Cirebon Timur Kumaha kan ayah Sundana, Cirebon Timur ada itu juga si Gatot, eh si Gatot, juga si Togog, kemarin dah mana deket pisan, jadi pas kamari orang ningali eta manehna maling maling sampel eta di kebon gua yang digerwaken tak juga gitu acirebon bahasa sunan dan juga gitu kajawa jawaan Eh, karawang hadir Aduh, karawang bisa babisan majalah yang kacung ah the karawang ah the gitu karawang yay manehe manehna gitu guys di mana maneh biasa apel Haben we ulin jeng bika ngah h b nda ya Aja lah ya Tah Kitu weh lah Bakaiannya Eeeh macana Kitu weh lah Eeeh Tisim Kuring Eeeh uh, Video ayahnya Eeeh uh, Haturnuhun anuntos Nonton Video Tisim Kuring Video sunda Mudah-mudahan Video iya Tiasa ngehibur Dan haturnuhun anuntos Ngomen Kampura oge Anuntet Tiasa kaangskan Komentar nak Hampura oke, anu tetiasa kari questkin logat lu dat sundana oke. Insyaallah, kapayo nak bakal langkung jeng bak review logat-logat sundana di tiap daerah. Tong hilap, grab, channel SIM kuring loncengnya neng nang nang nang nang nang nang. Ame non, ame, dia saat video di SIM kuring. Ringi Himawan, mawan, haturuhun, sampurasun. Assalamualaikum.